assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Hari ini kami akan melakukan perjalanan mudik dari Situbondo menuju ke Banyuwangi. Nah, perjalanan kali ini sangat berbeda. Biasanya kita melalui menggunakan jalur Pantura, yaitu di Baluran. Saat ini kita akan mencoba untuk melewati jalur Ijen, Kawa Ijen dan di sana kita akan transit dulu sebentar di Kawa Ijen biasalah kita nyantai-nyantai di sana dan kali ini perjalanan saya ditemani oleh anak gembul saya ya ini adalah anak saya anak pertama saya yang gembulnya ada keturunan nanti kita ikuti bersama seperti apa keseruannya di Kawajen kita akan ngapain di sana kak Tapi ya. kita akan mendirikan tenda santai-santai sejenak di Kawaih seperti apa keseluruhannya, mari kita bersama. Cek Ini sini persiapan kita ya untuk mudik ke Banyuwangi Dan kita akan camping di Kawaijen sejenak untuk melepaskan lelah Dan sekaligus melihat pemandangan-pemandangan yang indah di Kawaijen Mari kita ikuti bersama seperti apa kesuran perjalanan kami menuju Banyuwangi via Kawaijen Saat ini kita berada di Pertigaan Garduata ya Menghubung Bondowoso Banyuwangi yaitu via Ijen Nah kita belok kiri teman-teman ya, Dari sini kita belok kiri Untuk Memasuki wilayah Sukosari sebelum ke Kalau teman-teman pengen tahu Jalannya jangan di skip ya teman-teman Nanti kita akan spill Setiap persimpangan Kita spill ini kita sudah memasuki daerah jalan yang menuju ke kawah Ijen. Lepas itu dia ada papan selamat datang di kawasan Ijen BioPark. Jika teman-teman ingin melakukan perjalanan jauh, jangan lupa dicek kesiapannya ya, baik kesiapan fisik maupun kesiapan kendaraan teman-teman sekalian. Karena... Perjalanan dari Situbondo, Banyuwangi via Injen ini jalannya cukup curam, dan keindahan pemandangan di sana cukup menjanjikan buat kita. Bagus, siapa perjalanannya? Mari kita ikuti bersama. Check it out Tidur ya, teman-teman. Di perjalanan ini, anak kami sudah tertidur. Kita di sini dalam perjalanan ini, kita bertiga ya. Saya, istri saya, dan anak saya yang gembul tadi itu di belakang. Rupanya sudah ngorok di belakang, teman-teman. Juga -teman. kita belok kanan. Kalau kita belok kiri, teman-teman kembali ke jalur Tapen Bondowoso Ini kita belok kanan. Menuju ke Kecamatan Sukosari, Bondowoso. Belok kiri, teman-teman. Belok kiri, kita kenceng di sini. Sudah tidak ada persimpangan jalan lagi. Kita sudah lurus, ikuti arah jalur ini. Jika nanti kita tembus di Banyuwangi, yaitu di Licin, daerah Licin. Setelah kawijen, sekali lagi jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman dan juga share kepada teman-teman kalian mudah-mudahan perjalanan ini bermanfaat buat kita semua bagi kalian yang tidak tahu jalur Bondowoso Ijen Banyuwangi mohon maaf Bondowoso Ijen Banyuwangi Ria Ijen kita ikuti perjalanannya petunjuk-petunjuk yang sudah saya jelaskan tadi di awal teman-teman tinggal ikuti saja ya mari kita ikuti terus perjalanan kami di belakang masih tidur ya bangun adik gembul kita lihat kembangan-kembangan ayo bangun kak kakak nah punya. di sini kita ada rambu-rambu ya hati-hati anda berada dalam kawasan rawan longsor jadi teman-teman hati-hati ya ini cukup indah teman-teman nah kakak kembul sudah bangun kakak kembul sudah bangun dadah kakak kembul dadah dadah kita Dada. Dada. subscribe kakak kembul Dada. Ya, masih belum nyambung ya Belum 100% teman-teman Karena baru bangun tidur teman-teman Ini -teman. Sudah ada Pohon kopi ya Ini kopi di pinggir kita Pohon kopi, sudah ada, kan kita sudah ada Di dataran tinggi Oke teman-teman Kita sampai di hutan pinus Hutan pinus Yang sangat dingin sekali sejuk sekali udaranya dan di bawahnya ini kayaknya ada pohon-pohon kopi deh. Iya benar, pohon kopi. Pohon kopi. Meskipun di pegunungan tapi jalur ini tidak pernah sepi. Kecuali mungkin karena malam ya, baru sepi. Karena memang di atas di sana ada pemukiman warga di daerah Sempol Belawan. Oke, bagi teman-teman yang capek dalam perjalanan ini di depan kita sebentar lagi ada rest area, teman-teman. Jadi, jika kalian capek bisa langsung stay di rest area jalur Kawah Ijen. Nah, ini di depan kayaknya ini ya. Di depan ini. Asik. Asik, tempatnya cukup indah, teman-teman. Cuman sayangnya kayaknya masih tutup ini karena masih habis dua tidak ya lebaran ya mungkin pemiliknya masih berlebaran di kampung baik fisik maupun kendaraan teman-teman karena apabila terjadi trouble di tengah jalur sini teman-teman sulit untuk menghubungi teman-teman oh. apabila terjadi trouble di pertengahan jalur sini teman-teman akan kesulitan untuk menghubungi kerabat teman-teman dikenakan di jalur ini sulit sinyal I'm gonna leave it sen karena keindahannya ini ya dan cuacanya yang dingin buat kita ngantuk temanen-teman -teman. sumpah buat kita ngantuk hati-hati kalau melewati jalur sini lengkak areng ya Lihat teman-teman, lihat sendiri teman-teman, lihat sendiri teman-teman. Ah, udah enggak ketolonglah ini. Ngajarin saja. Kayak dulu hukum yang ada di Eropa tuh. bedanya di sini udah ada hukumnya? tarik lewat jalur sini jalur hijen licin ya. banyuwangi wangi ini hijen-hijennya jual masih ada di kotor banyak jauh sih Hati -hati. Hati -hati. bagus, bagus, bagus. Otor. bagus. Otor. itu bagus guys nah itu teman teman top top banget top banget oh. banget kayak meletus ya top, balik, top, balik, top, balik. itu guys kayak meletus sumpah nggak nyesel ya, Ya, ular naga, belok kanan, belok kiri. Nah, ini si gembul kalau dari spill oleh video, oleh kamera. Dia berani buka suara, tapi kalau sudah di spill, suaranya kecil, teman-teman. Anjay! kita melalui pos ya teman-teman melalui pos pengunjung tamu tidak dibutuhkan ganti tanda masuk free of charge permisi Wak. nah di sini ada yang jaga teman-teman juga tempat rest area ya banyak yang di ada yang beristirahat di sini di situ ada plang Kebun Kalisat Jampit Badan Usaha Milik Negara Bondowoso Kabupaten Bondowoso gada obat mantep. Hi bukan... okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di PT Perkebunan Jampit. Saat ini kita berada di Desa Sempol tadi di mana di daerah ini waktu silam tahun silam itu sempat terjadi bencana bencana ya, bencana banjir dan ya, itu banyak rumah-rumah yang rusak ya teman-teman di sini mari kita lihat keindahan tempat ini ya teman-teman nah di situ gunungnya cukup indah teman-teman jadi kita kita untuk sini indahan di sini luar biasa, teman-teman. Sungguh luar biasa! Dan walaupun mataharinya terik seperti ini, cuacanya tidak terlihat begitu panas, teman-teman. Suasana di Desa Sepol, Kecamatan Nijen, seperti ini. Disini juga ada homestay. Apabila teman-teman ingin bermalam di daerah ini. Di sini ada homestay. Nah, masuk ke sana. dan kalau dari jalur kita di sana tadi di sana tadi ini kalian belok kiri, langsung menuju ke homestay. Jalur sana Oke, teman-teman, waktunya kita melanjutkan perjalanan kita ke Kawah Ijen. Di sini masih dari sini sekitaran kurang lebih 15 sampai 30 menit. Kita sekarang berada di daerah kecamatan Kawahijen, yaitu di depan SDN Sempol 1 Oke okay, teman-teman, mari ikuti kembali perjalanan kami menuju ke Kawahijen. Sini ada kakak gembul ya. Minta subscribe kak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, anjay.